Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dini sama waktu pertama sekali, mari kita penjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dengan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat pengajian ini di malam hari yang berbahagia ini dan kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlepaskan allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad di pada malam hari ini marilah kita ketahui bersama hadis larangan mengambil hak orang lain dalam hukum Islam Terkecuali orang yang memberikannya Atau menyerahkannya ke kita Nah Perlu kita ketahui bersama Perlu kita ketahui semua Kita umat muslimin Dan muslimat Bahwasanya Pemberian terbaik Yang sudah Allah anugerahkan Kepada kita semua Adalah keimanan serta dengan ketakwaan Dan adanya kekayaan Serta harta yang kita miliki Serba berkecukupan hidup Sudah seharusnya kita tidak jadi kendala Bagi kita semua orang Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semua Orang untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tetap harus yakin bahwa iman dan kurnia dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh sebab itulah Pemberian yang sedikit apabila kita mampu mensyukurinya Daripada banyak akan tetapi Menganggap selalu kurang Dengan demikian penyebabnya banyak harta bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak ada faedahnya Mengambil hak orang lain Memiliki nama kosah Dan sedangkan menurut pengertian istilah Pukohan Merupakan mengambil serta menguasai hak orang lain secara jolim dan aniaya tanpa hak Bukankah Islam itu sangat membenci perbuatan jahat apalagi perbuatan tersebut adalah perbuatan menghalalkan segala cara yang disengaja atau disadari serta melakukan dosa berulang-ulang kali untuk itu, jika Anda seorang bos ataupun pengusaha dan pedagang yang mempunyai karyawan, alangkah baiknya Anda tidak menahan-nahan ataupun menunda-nunda gaji upah para pekerja Anda. Segerakanlah bayarkan hak tersebut kepada mereka pekerja Anda sesuai yang Anda janjikan. Dan Anda sepakati dari semula. Mari kita ketahui bersama, mengambil hak orang lain, korupsi, ataupun mencuri, merampas, dan sebagainya juga merupakan larangan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bahuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ada tiga jenis orang yang perang melawan Allah pada hari kiamat kelak satu mereka yang bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkarinya yang kedua seseorang yang berjualan dengan bertiga akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut menjualnya sangat mahal dan sangat banyak untungnya. Yang ketiga, serta seseorang yang mempekerjakan kemudian ia tidak membayarkan upahnya. Hukumnya mengambil hak orang lain. Alasan larangan yang mengambil hak orang lain adalah hadis riwayat Abu Daud dan Daruk Khutni menjelaskan bahwasanya tidaklah halal mengambil hak orang lain ataupun harta orang muslim terkecuali dengan kerelaan hatinya orang tersebut maka oleh jika kita berani mengambil hak orang lain Bukankah itu merupakan hal yang sangat menakutkan Pasalnya hanya akan mendapatkan kesenangan duniawi saja Perlu kita ketahui Jangan kita lupa ada akhirat Yang kita dapatkan di akhirat menanti Melainkan siksa akhirat yang amat pedih Akan menanti kita ntar di akhir zaman Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan wa tudalu biha illa al-haqq wa amin tan kunu farikum man a'malin nafsina min miwa tun ta lam dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para Hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya terkait larangan ini dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya Allah memastikan nerakalah baginya lalu Allah mengharamkan surga bagi atas dirinya di zaman dahulu kala ada satu lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW saat itu Beliau bertanya Jadi walaupun hal tersebut merupakan hal yang sederhana wahai ya Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab Walaupun itu sebatang kayu sahwa dari pohon arak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah bahayanya jika kita memakan harta seorang muslim yang bukan menjadi hak kita bahkan jika hal itu tersebut sangat remeh oleh sebab itu marilah kita memperhatikan harta yang kita peroleh Pastikan juga itu bukan berasal dari sumpah jabatan yang kita ucapkan Dan sumpah yang kita ucapkan untuk memakan harta kaum muslimin Kaum muslimin adalah saudara kita sendiri Perlu kita ketahui bahwasanya sebagian harta yang kita dapatkan dan kita miliki itu terdapat hak orang lain di harta yang kita dapatkan agar jelas di situ terdapat hak orang lain Orang yang membutuhkan Seperti pakir miskin Anak yatim Janda-janda tua Dan sia dan yang lainnya Sudah seharusnya kita memberikan hak tersebut Kepada mereka Bukan malah sebaliknya Mengambil haknya Dosa besar dan jaminannya adalah neraka. Semoga kita mampu menjaga diri kita masing-masing. Hamba Allah subhanaya wa ta'ala yang mampu melaksanakan apa yang perintahnya. Semoga mampu untuk menghindarinya semua larangannya. Mengambil hak orang lain tersebut. Juga menjadi pengingat untuk supaya kita... Tidak melakukannya Hal dosa besar itu Pertama saya peringati diri saya sendiri Dan baru kita Saya peringatkan kepada kita semua Kiranya sampai di disinilah Kajian Mengambil Harta orang lain Ataupun hak orang lain Alhamdulillah Alhamdulillahillaji Wa basira Wa najira ilaha illallah Wa asuhadu anna Muhammad rasulullah Sampai di disinilah Kajian kita Pada malam hari ini Saya sudahi dengan wassalam Assalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wabarakatuh